Selanjutnya, kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, kepada zodiak yang keempat yang cocok jadi pemimpin di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang cocok jadi pemimpin di tahun 2020. Untuk yang pertama, support energi kepada zodiak yang pertama.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 yang diangkat kelahiran 20 Januari sampai dengan 18 Februari di sini dikategorikan Aquarius merupakan seseorang yang cocok jadi pemimpin dikarenakan di sini seorang Aquarius sudah memulai kehidupan ataupun sudah memulai mengkontrol emosi yang dimana dulunya seorang Aquarius sering ataupun suka di dalam kategori hal yang menyepelekan ataupun tidak tahu Terhadap apapun, namun di sini seorang Aquarius sudah mengubah pola hidupnya dan pola pikirnya sehingga di sini seorang Aquarius menjadi seseorang yang sangat disiplin dan menjadi seseorang yang sangat taat aturan dan menjadi seseorang yang suka memperhatikan orang lain. Dan di sini juga digambarkan seorang Aquarius suka membantu orang lain meskipun seorang Aquarius mendapatkan kesulitan tersendiri. Di sini digambarkan dengan satu mahkota juga ujung pedang yang bisa diartikan seorang agrarius merupakan sosok-seseorang yang cocok menjadi pemimpin di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk support energinya adalah page of sword secara umumnya page of sword itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang cocok menjadi pemimpin di bulan Oktober tahun 2020 yang didukung dan disupport serta dimotivasi oleh seorang anak yang merupakan anak Aquarius ataupun anak saudara Aquarius sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hermit. Secara umum The Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri. Mencari solusi atas masalah orang lain, membantu mencari solusi atas masalah ataupun atas kesusahan yang dihadapi oleh orang lain. Dan jika kartu Herman kita gabungkan dengan sendirian, yang pertama di sini menggambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang cocok dijadikan pemimpin, di mana didukung dan disupport, serta dimotivasi dari seorang anak yang merupakan anak Aquarius sendiri. Dan The Hermit di disini menggambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang bisa mencari solusi dan menemukan jawaban atas masalah orang lain, yang dimana seorang Aquarius akan cocok dari pemimpin di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk zodiak yang kedua. Dan kartunya adalah 2 cup, ataupun dua piala. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang diangkat kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Di sini digambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang cocok jadi pemimpin di bulan Oktober tahun 2020. Karena kan di sini seorang Pisces digambarkan merupakan sosok seseorang yang suka bertemu orang lain dan bertugas pendapat dan suka mempelajari masalah orang lain serta memberikan solusi atas masalah orang lain. Dan di sini disimbolkan dengan satu singa di atas kepala seorang Pisces itu menyimbolkan bahwasanya seorang Pisces merupakan cocok menjadi pemimpin di dalam sebuah kehidupan di dunia perkantoran ataupun di dalam segi keluarga di bulan Oktober tahun 2020 semua keputusan ataupun semua kelakuan yang diambil seorang Pisces merupakan kepentingan bersama dan seorang Pisces akan mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan diri sendiri dan nah, untuk support energinya adalah King of Swart. Secara umum, King Oxford itu diartikan seseorang yang lebih tua dari fisik sendiri, seseorang yang sudah matang pikirannya, dan seseorang yang sudah dewasa. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan seseorang yang cocok jadi pemimpin di bulan Oktober tahun 2020, dikarenakan seorang Pisces mampu mengatasi ataupun menghandle semua kepentingan orang. Dibanding kepentingan diri sendiri, yang di sini seorang orang tua akan memberikan arahan dan masukan serta motivasi kepada seorang Pisces sendiri. Jika kartu leher kita gabungkan dengan subjek yang kedua, di sini menggambarkan seorang Pisces mampu mengatasi semua masalah dan mampu mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri, di mana support dan masukan didapatkan dari seorang orang tua Pisces sendiri. Dan dehermit Hermit, di sini menggambarkan sosok seseorang Pisces. Akan lebih mengutamakan kepentingan orang lain di bulan Oktober, meskipun seorang Pisces akan mendapatkan kesulitan. serta di sini seorang Pisces akan mampu memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh orang lain di bulan Oktober tahun 2020, sehingga di sini seorang Pisces cocok menjadi seorang pemimpin di bulan Oktober tahun 2020. Dan tujuh zodiak yang ketiga adalah nine of pentacle ataupun 9 poin untuk zodiac yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang diangkat kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober di sini digambarkan seorang libra merupakan sosok seseorang yang cocok jadi pemimpin di bulan Oktober tahun 2020 dikarenakan disini seorang libra digambarkan mendapatkan keuangan yang sangat bagus mendapatkan misi yang sangat meningkat di bulan Oktober tahun 2020 dimana seorang libra mampu memberikan ataupun mampu membagikan sebagian rezekinya kepada orang lain dan dalam kategori ini adalah seorang liura mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh orang lain di dalam kategori keuangan dan materi dan disini juga seorang liura bisa digambarkan akan mampu menyelesaikan masalah orang lain dengan pikiran yang tenang dan mampu memberikan solusi serta jalan terbaik kepada seseorang untuk meningkatkan keuangan serta meningkatkan kehidupan di bulan Oktober tahun 2020, sehingga di sini seorang Libra cocok menjadi pemimpin di bulan Oktober, ataupun seseorang Libra cocok menjadi seorang motivator, ataupun seseorang memberikan motivasi kepada orang lain di bulan Oktober tahun 2020, dan untuk supportnya, intinya adalah. Kenaik Cup secara umumnya kenaik Cup disindikasikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi di sini menggambarkan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang cocok menjadi pemimpin, sosok menjadi seorang motivator di bulan Oktober tahun 2020 yang memberikan dampak positif kepada kehidupan orang lain. Dan di sini orang-orang terdekat serta sahabat Libra akan mendukung tingkat dan perbuatan Libra tersebut di bulan Oktober tahun 2020 dan jika kakudan kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang libra cocok jadi pemimpin di bulan Oktober seorang libra cocok jadi motivator di bulan Oktober tahun 2020 dimana mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya serta di sini jeneral menyimpulkan seorang libra merupakan sosok seseorang yang mampu memberikan solusi atas masalah orang lain mampu membantu seseorang di dalam kategori keuangan dan mampu memberikan ketenangan hidup kepada orang lain di mana orang tersebut sedang tidak ada masalah dan di sini seorang libra akan memberikan solusi atas masalahnya dan untuk zodiak yang keempat adalah Ace of Pentacles untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Capricorn yang diangka kelahiran 21 Desember sampai dengan 19 Januari. Di sini digambarkan seorang Capricorn merupakan seseorang yang cocok jadi pemimpin di bulan Oktober. Di mana di sini dikategorikan ataupun digambarkan seorang Capricorn sudah memulai membangun ataupun sudah memulai sifat yang begitu memperhatikan dan mementingkan kepentingan orang lain dan lingkup kepentingan diri sendiri. Di sini juga digambarkan seorang Capricorn mulai membangun sifat itu dan sudah mulai memperbaiki keuangan diri sendiri serta di sini seorang Capricorn akan memberikan masukan dan arahan kepada orang lain agar membangun keuangannya lebih bagus lagi yang berdampak positif kepada kehidupannya. Sehingga di sini seorang Capricorn menjadi sosok yang disukai orang dan bisa dikatakan seorang Capricorn menjadi seorang pemimpin di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah. Page of Cup, secara umum Page of Cup itu diartikan seorang anak. Jadi di sini digambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang cocok jadi pemimpin di bulan Oktober tahun 2020 dimana seorang Capricorn mendapatkan dorongan dukungan dan doa dari seorang anak yang merupakan anak Capricorn ataupun anak tetangkanya serta anak saudaranya dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan Zodek yang keempat di sini menggambarkan Seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang cocok jadi pemimpin di mana ia memberikan motivasi dan masukan kepada orang lain agar memperbaiki kehidupannya dan memperbaiki perekonomiannya serta memberikan solusinya yang di mana seorang anak memberikan doa dan dukungan kepada seorang Capricorn sendiri dan the hermit di sini menggambarkan seorang Capricorn mampu memberikan ketenangan mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh orang lain dan di sini seorang Capricorn Merupakan sosok seseorang yang cocok jadi pemimpin di bulan Oktober tahun 2020, dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang cocok jadi pemimpin di bulan Oktober tahun 2020 adalah yang pertama seseorang yang berzodiak Aquarius, selanjutnya zodiak Aris, dan selanjutnya zodiak Libra, dan selanjutnya adalah zodiak Capricorn. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang cocok jadi pemimpin di bulan Oktober tahun 2020, semoga bermanfaat.